Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Kali ini marilah kita belajar bersama Untuk kegiatan aktivasi pemutakiran data mandiri MyShab BKN Terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar bersama ini kita laksanakan Mari kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Bapak-Ibu yang kami hormati Sebelum kita masuk ke MySpark BKN Maka kita harus login dulu ke Badan Kepegawaian Daerah Untuk mensinkronkan antara PKN dengan data yang ada di BKD Yaitu lewat SIMPEG Jadi untuk itu kita harus membenahi SIMPEGnya terlebih dahulu Marilah kita bersama-sama untuk kegiatan kali ini Sebelum kita masuk ke May saat BKN Kita terlebih dahulu nanti kita masuk atau login ke simbab BKD Agar kita tahu data-data yang ada di BKD Karena dasar penginputan dari PKN nanti adalah dari kabupaten Yaitu lewat Simbek kepegawaian di kabupaten masing-masing khususnya ini di Kabupaten Blora berarti kita simbak Kabupaten Blora. Terutama yang kita perhatikan nanti agar kegiatan aktivasi MySpot BKN ini dapat langsung. Yang kita lihat adalah nanti adalah email yang ada di simbak. Untuk itu, aktivasi bisa berjalan kalau emailnya aktif maka sebelum kita aktifasi maka kita cek dulu email kita aktif atau tidak kalau tidak aktif maka email wajib diaktifkan kembali begitu, eh, marilah kita belajar bersama-sama meskipun sederhana, semoga dapat bermanfaat mari kita mulai dari kegiatan kali ini Bapak Ibu semuanya diimbau kepada seluruh PNS di lingkungan pemerintah kabupaten untuk memeriksa kembali kelengkapan data pada aplikasi Simbak sehubungan dengan telah dilakukannya integrasi data antara Simbak dengan Sap PKN. Untuk itu, sebelum kita melakukan perbaikan data di My Sub BKN terlebih dahulu langkah pertama adalah kita mengadakan aktivasi pemutakhiran data mandiri yaitu dengan cara kita login ke Simbak. Yang perlu diperhatikan dalam aktivasi pemutakhiran data mandiri ini adalah kesiapan dari email kita yang ada di Simbak. Jadi nanti ada sinkronisasi antara Simbak dengan MySAP PKN. Untuk itu sebelum kita mengadakan aktivasi, kita persiapkan terlebih dahulu adalah Simbak login, kemudian email yang ada pada simbak. Bapak Ibu semuanya, untuk pemutakhiran data mandiri ini ada tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap aktivasi pemutakhiran data mandiri. Tahap yang kedua yaitu tahapan persiapan dokumen kepegawaian semua dokumen nanti hasilnya dipindai atau di kemudian diunggah. Yang ketiga adalah tahap usul pemutakhiran data mandiri. Pengisian usul pemutakhiran data mandiri ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN yaitu pada tanggal 15 September 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021. Itulah Tahapan-tahapan yang akan kita lalui nanti pada pemutakhiran data mandiri mysebkaan. Untuk itu kita nanti belajar bersama dulu yaitu tahapan yang pertama yaitu tahapan aktivasi pemutakhiran data mandiri. Untuk mengawali kegiatan aktivasi pemutakhiran data mandiri ini kita terlebih dahulu harus mempersiapkan yang pertama tadi adalah Login ke Simbak yang kedua, kita persiapkan email yang ada pada Simbat. Mari kita awali dengan membuka Google Chrome, ya. Kemudian kita persiapkan, kita ketik Simbak. Kabupaten Bura, kemudian kita masuk ya. Setelah seperti ini, menu dashboardnya kita masuk, kita pilih login sebagai pegawai. Kita login sebagai pegawai karena ini ada login SKPD, login pegawai, dan login eksekutif. Kita login pegawai. Pada simbak ini yang kita masukkan adalah username. Username yang kita masukkan adalah nip. Ya, nip kita kita ketik. Kita, kita masuk. Kemudian passwordnya, password simbak kita dulu, masih ingat. Kemudian kalau sudah kita login. Ya, pada waktu kita masuk ke Simbak seperti ini, sebelum dashboardnya keluar, kita tertutup dengan pengumuman. Pengumuman pertama adalah siapkan datamu, siapkan data dokumen kepegawaianmu untuk pemutakhiran data mandiri tahun 2021. Di sini ada petunjuk aktivasi, kemudian ada portal pemutakhiran data mandiri, ada MySpark. Ada tutorial lah ini sebelum kita masuk ke sini, maka kita persiapkan dulu email kita. Ya, email kita, kita siapkan, kita masuk email. Nah, ini email kita sudah muncul. Kemudian kita kembali lagi ke kepegawaian tadi. Nah, di sini karena kita ingin aktivasi maka kita masuk ke portal pemutakhiran data Mandiri ini. Kita masuk, kita buka. Nah seperti ini Ada dua pilihan Download MySpark dan MySpark Web Kalau kita menggunakan laptop atau PC Kita menggunakan yang ini yang web Namun kalau kita menggunakan Android Disitu lewat Playstore sudah ada aplikasi MySpark Untuk itu karena kita menggunakan web Kita klik yang ini MySpark Web masuk. Nah, setelah masuk ini, kita harus tahu dulu email yang ada pada SIMPEG kita. Maka ini kita tutup. Kita cari di data pegawai. Data pegawai kita, kita lihat email apa yang ada. Nah, di sini ada email email ini kita cek masih aktif atau tidak kalau masih aktif kita bisa langsung masuk ke sini namun kalau email ini tidak aktif maka perlu mengaktifkan email ini dulu kalau untuk mempermudah kita buat emailnya lupa password gitu sehingga email kita jadi aktif kalau sudah aktif kita baru bisa mengerjakan masuk ke aplikasi MySap BKN anggap saja email kita ini masih aktif maka kita langsung langkah berikutnya adalah masuk ke sini masukkan dengan akun Anda untuk mengakses aplikasi MySap PKN versi web dengan NIP maka ini kita masukkan NIP kita setelah masuk name ini kita masukkan password namun karena kita akan aktifasi password tidak usah diisi kita reset saja passwordnya kita reset kita klik lupa password gitu kita lupa kita reset kita yang kita klik adalah lupa password. Nah, gitu ya. Setelah lupa password, kemudian di sini muncul NIP kita masukkan. NIP kita masukkan, email kita masukkan juga. Email yang aktif sesuai dengan simet. Baru itu kita lanjutkan. Lanjutkan, berarti oke. Okay, sudah selesai untuk mereset password kita. Jadi, langkah pertama adalah mereset password email kita. Gitu, sudah jelas sampai di sini. Langkah selanjutnya adalah konfirmasi reset password ada langkah konfirmasi reset password ini. Kita harus mengaktifkan email kita, kita buka, persiapkan. Nanti kita akan mendapatkan nomor token. Ini kita buka. Ya, ini ada nomor token. Ini adalah token Maspa kamu. Kemudian nomor ini kita kopikan pada ini, token kita masukkan di sini. Kita ketik di sini token setelah ini, kita menuliskan password baru kita. Password baru terdiri dari 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi, menggunakan minimal satu huruf besar, huruf kecil, dan angka. Kemudian password baru ini kita ketik di sini. Kemudian token kita ketikkan di sini. Terus, kita reset password berarti kalau sudah reset password sudah selesai tahapan kita. Kemudian, aktivasi pemutakhiran data sudah selesai tahapannya, jadi kita sudah selesai tahap satu, yaitu tahap aktivasi pemutakhiran data. Sekarang, kita ingin memasuki dengan password baru kita. Kita buka. Okay laman yang ada untuk My SAPKN. Kemudian ini kita login sesuai dengan data kita, yaitu NIP kita masukkan, kemudian password baru kita yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita login. Nah di sini ada menu di dashboard kita, yaitu profil. Dashboardnya seperti ini. Kemudian di sini ada profil kita yang kita benahi nanti. Di sini ada tulisan periode pemutakhiran data mandiri ini nanti tahapan yang ketiga yaitu pemutakhiran data mandiri yaitu kurang 42 hari pada tanggal 15 September 2021 sampai 14 Oktober 2021 pemutakhiran data mandiri ini lengkapi data mandiri anda untuk melanjutkan menggunakan aplikasi myshap ini pada kesempatan kali ini, setelah aktivasi kita hanya bisa merubah profil kita. Kita klik ubah profil. Kemudian kita bisa mengganti foto. Bisa mengganti foto. Misalnya kita ubah fotonya. Ya, kita ubah foto sudah masuk foto kita NIP sudah ada status ke kerja satu yang kerja sudah ada foto ini ada ukurannya ukuran maksimal adalah 500 KB kita foto ini ada nomor telepon HP email bisa dilengkapi. Seandainya ada email yang lain, bisa dirubah. Misalnya, ini kita isikan email pribadinya kan sudah ada di simpak. ini email dinas pribadi setelah diisi kita pendukung misalnya ada kakak dan lain sebagainya nanti kalau sudah diisi semuanya bisa disimpan apakah kontak pribadi anda sudah sesuai ya iya baru sudah sesuai jawab iya update Kontak pribadi berhasil. Oke. Okay. Jadi kita bisa seperti itu untuk tahapan pengisian kali ini. Terima kasih masih setia dengan saya Pembukti Ripno untuk mengikuti kegiatan aktivasi pemutakhiran data Mandiri proses aktivasi yang kita laksanakan dengan sinkronisasi yang ada di aplikasi Simbat PKD. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat sebelum kita mengikuti tahapan yang kedua yaitu tahapan persiapan dokumen kepegawaian yaitu mempersiapkan hasil pindai semua dokumen kepegawaian yang dibutuhkan dengan menunggu tahapan pada pemutakhiran data tanggal 15 September 2021 sampai 14 Oktober 2021 nanti semoga kegiatan ini bermanfaat Wabilai Taufik taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh